Mu Budoyo Rahayu Sagung Dumadi. Kalis ingat betul nir ing sambikono. Jumpa lagi bersama kami di Portal Petual Putih di channel DSPB TV. Sebelum lanjut jangan lupa untuk dalam sejarah peradaban manusia.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 Sama seperti manusia, burung perkutut juga harus diberi nama, sebab nama merupakan suatu doa. Dengan nama yang baik dan bagus, biasanya orang-orang berharap hal yang baik akan datang menghampiri siapapun yang memiliki nama. Menurut tradisi dan budaya Jawa, nama burung perkutut yang membawa keberuntungan ini berkaitan dengan tuah atau profesi akan doa dan katurangkan tertentu. Tradisi ini juga meyakini bahwa dengan memberi nama burung perkutut yang bagus, maka sang pemilik burung perkutut dapat menyelaraskan diri dengan tuah perkututnya. Berikut adalah daftar Nama burung perkutut yang diyakini mampu membawa keberuntungan dan rezeki bagi para pemeliharanya. Versi spiritual perkutut putih lengkap dengan makna, profesi, dan katurangganya Satu, balangga yang artinya pasukan utama, namanya cocok apabila Perkutut Ndoro memiliki petuah tentang pelindung gaib atau akar gaib karena memiliki umat seperti pasukan Ivan Tri merupakan pasukan tempur darat utama yaitu pasukan penjelajah kaki yang dilengkapi persenjataan ringan, dilatih dan disiapkan untuk melaksanakan pertempuran jarak dekat Biasanya perkutut ini identik dengan keturangan gaulatan 2. laya, Artinya dari surga Nama ini cocok apabila perkutut Ndoro memiliki petuah tentang pakar kaib Nama ini cocok bagi yang cenderung suka dengan suara anggungan perkutut Angguan perkutut yang dapat memberikan ketenangan jiwa dan patin Tentu saja dengan harapan Agar mendapatkan suasana seperti di surga Biasanya perkutut ini identik dengan keturangan Brodoyono 3. Balamantri Artinya perwira Namanya cocok apabila perkutut mendoro memiliki petuah Kaib. Sifat ksatria, perwira yang jujur dan rendah hati Plus skill sebagai militer Serta nilai kehidupan yang mengacu kepada nilai-nilai kemanusiaan Maka mereka dapat diharapkan berguna, bertanggung jawab Dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negaranya Hanya dengan bermodalkan sikap ksatria, perwira yang jujur dan rendah hati plus skill sebagai militer serta nilai kehidupan yang mengajut pada nilai-nilai manusia maka mereka dapat diharapkan berguna, bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara biasanya perkutut ini identik dengan keturangan talang emas 4. Arjuna yang berarti hebat Nama yang cocok apabila Perkutut Ndoro memiliki petuah tentang pengasihan. Arjuna berjiwa teguh serta berwajah tampan Dalam pewayangan, dengan pertapaannya ini Arjuna digambar sebagai sifat orang yang rajin menjalankan ibadah puasa. Ia akan memiliki jiwa yang kuat dan tenang Untuk menghadapi segala tantangan dan cobaan hidup Nama yang cocok bagi Ndoro yang ingin melakukan gerakan Biasanya Perkutut ini identik dengan Perkutut Keturangan Jemani Songkoratu 5. Bawirya Dengan arti sangat berkuasa Namain cocok apabila Perkutut Ndoro memiliki petuah tentang kekuasaan, pangkat, dan derajat. Budaya Jawa memandang kekuasaan itu bersifat homogen dengan sumber dan jenis yang sama, tunggal Kekuasaan yang dipegang oleh satu individu atau oleh kelompok adalah sama Yaitu sama-sama kekuasaan dalam manifestasinya yang identik Nama cocok Hindoro yang menjadi tokoh masyarakat, ulama, pejabat negara, dan lain-lain Biasa perkutut ini identik dengan katurangan Jambul Garuda 6. Balapati yang artinya pemimpin prajurit ini cocok apabila berkutut mendoro memiliki petua tentang kuih bawaan dan pengasian Balapati merupakan nama laskar pasukan keraton pangkuwati caruban negara Cirebon, pajajaran. pasukan Balapati ini dinamakan pemerintahan Pangeran Cakrabuana dan Sunan gunung jati. mereka sangat disegani dan sangat ditakuti lawan karena pergerakannya mirip seperti pasukan siluman yaitu bisa datang secara tiba-tiba dan le bisa lenyap dalam sekejap. Nama cocok Bagindoro yang menjadi pribadi petarung. Biasanya perkutut ini identik dengan katurangan perkutut Pancasila Ratu. 7 Badra gini yang artinya alintar atau petir. Nama ini cocok apabila perketut Ndoro memiliki petuah tentang pengasihan dan pekerjaan. Jika ada petir yang menyambar rumah atau tanaman yang dimiliki seseorang, itu merupakan petanda seseorang tersebut akan mengalami kenaikan pangkat atau jabatan dalam pekerjaannya. Nama ini cocok bagi Ndoro yang menjadi pegawai pemerintahan. Biasanya Perkutut ini identik dengan keturangan Brahma Labu Geni 8. Bala Pradana Dengan arti sebagai Perisai Perang Namanya cocok apabila Perkutut Ndoro memiliki petuah tentang pakat gaib dan kewibawaan Perisai merupakan alat pelindung diri untuk perang Perisai digunakan untuk menahan berbagai macam senjata tajam seperti tombak, anak panah, ataupun pedang Perisai juga bermakna memberi perlindungan yang aman Namain cocok bagi doro yang berprofesi sebagai petugas keamanan Biasanya perkutut ini identik dengan keturangan Joko Hoyo. 9. Gemini yang artinya bersuara tajam namain cocok apabila perkutut Ndoro memiliki petuah tentang pengasihan dan ilmu pengetahuan memiliki suara yang tajam dan mengguncangkan alam semesta namain cocok bagi Ndoro yang ingin memperdalam ilmu spiritualnya atau pelaku spiritual biasanya perkutut ini identik dengan keterangan perkutut Sabdo Jati 10. Kistoro yang artinya memiliki suara luar biasa Nama ini cocok apabila perkutut Ndoro memiliki petuah tentang pamor dan pengasihan Memiliki suara yang indah dan membuat siapapun yang mendengarkannya menjadi tunduk Nama ini cocok bagi Ndoro yang berprofesi di seni tarik suara Biasanya perkutut ini identik dengan katuranggan perkutut gedong minep 11. Bisma yang berarti sangat kuat. Nama ini cocok apabila berkutut dorong memiliki petuah tentang pakar kaib. Bisma adalah salah satu tokoh utama dalam wiracarita Mahabharata. Putra dari Prabu Santuna dari Dewa Gangga. Ia juga merupakan kakek dari Pandawa maupun Kurawa. Semasa muda ia bernama Dewa Brata tetapi berganti nama menjadi Bisma. Semenjak bersumpah bahwa ia tidak akan menikah seumur hidup. Bisma ahli dalam segala modus peperangan dan sangat disegani oleh Pandawa dan Kurawa. Nama ini cocok bagi ndoro yang memiliki jalan hidup sebagai pertapa atau pandita. Biasa perkutut ini identik dengan katurangan perkutut kantong semar. birawa yang berarti sangat hebat Namai cocok apabila Perkutut doroh memiliki petuah tentang pakar gaib dan wibawa Berani tapi rendah hati Suatu sifat karakter yang harus dibangun dan dimiliki oleh masyarakat Yang memiliki mental baja sebagai pejuang pembangunan Yang memiliki keberanian dalam menegakkan kebenaran serta mampu meraih prestasi tanpa harus mengalahkan karakter kolaborasi maju bersama dan bekerja sama untuk meraih kemenangan Nama ini cocok bagi Ndoro yang berprofesi sebagai atlet biasanya perkutut ini identik dengan katuranggan perkutut lungguh. 13. Laksita yang berarti terkenal Nama ini cocok apabila Perkutut Ndoro memiliki petuah tentang pengasihan dan derajat, pelambangan tentang ketangkasan dan kelincahan, dan berani tampil memukau di depan umum. Nama ini cocok bagi Ndoro yang berprofesi artis atau model. Biasanya Perkutut ini identik dengan keturangan Perkutut Larasati. 14. Tak yang artinya untung dan bahagia nama ini cocok apabila berkutut Ndoro memiliki petuah tentang pengasihan Pegawanta adalah purohito atau pendeta kerajaan yang dahulu berfungsi sebagai penasihat raja dalam tatanan, konsep, dan masalah-masalah keagamaan Pegawanta sebagai sulinggih yang dalam perannya menjadi pendamping dan penasihat raja atau pemimpin yang dalam beberapa kutipan sejarah tentang konsep tatanan kehidupan dan keagamaan nama ini cocok bagi doro yang berprofesi sebagai ahli agama, hukum, dan guru biasa perkutut ini identik dengan keturangan perkutut kantong semar 15. adikara yang berarti istimewa Nama ini cocok apabila perkutut Ndoro memiliki petuah tentang derajat Kekuasaan yang istimewa dalam pemimpin suatu kaum atau kelompok Kekuatan terdasar seorang pemimpin bukan karena pangkat, jabatan, maupun kekuasaannya Melainkan ada pada keteladanannya Nama ini cocok bagi Ndoro yang berprofesi tokoh masyarakat Biasa perkutut ini identik dengan keturangan perkutut pretes emas 16. Asmita artinya kemenangan nama ini cocok apabila Berkutut dorong memiliki petuah tentang Ilmu pengetahuan Asmita adalah sifat Ahamkara yang bersumber Dari kejolak negatif kekuatan Dan ego diri sendiri Ahamkara Adalah bagian dari alam pikiran Yang merupakan alat Untuk dapat merasakan berpikir Dan berbuat sebagai Pengembangan diri Budi dari Budi itulah disebutkan timbul Ahamkara yang memiliki sifat tiga macam yaitu Satwika Rajasa dan Tamasya Tamasha namanya cocok bagi Doro yang mendambakan ketenangan batin dalam laku spiritualnya biasa perkutut ini identik dengan keturangan perkutut Raju emas 17. Bima yang artinya luar biasa Nama yang cocok apabila perkutut Doro memiliki petuah tentang pakar gaib, wibawa, dan pengasihan. Bima merupakan putra kunti dan dikenal sebagai tokoh pandawa yang kuat Selalu bersifat kasar dan menakutkan bagi musuh Walaupun sebenarnya berhati lembut Nama yang cocok bagi Doro yang ingin mendapatkan derajat di dalam lingkungan masyarakat Biasanya, perkutut ini identik dengan keturangan Kembang Kantil. 18 Arya yang artinya sebagai harta berharga. Nama ini cocok apabila perkutut Doro memiliki petuah tentang harta terpangkat. Harta yang berharga adalah bangsawa yang merupakan gelar di depan nama satu orang karena orang tersebut adalah keturunan raja. Atau penambahan, atau pangeran, atau bupati, atau sunan, atau wali, nama ini cocok bagi Doro yang menjadi bangsawan atau masih memiliki keturunan darah biru. Biasa perkutut ini identik dengan katurangan perkutut Sri Lumpur. 19. Cakra darah yang berarti gesit dan tajam. Nama ini cocok apabila perkutut Ndoro memiliki petuah pakar kaib. Perkutut dengan nama ini identik kesit dan cekatan. Cepat tangkap dengan tuannya. Selalu magung jika ada tuannya. Nama ini cocok bagi dorong suka traveling atau jalan-jalan. Biasa perkutut ini identik dengan keturangan perkutut kala cakra atau raja 20. Andika Yang berarti terbaik Nama yang cocok apabila Perkutun Doro Memiliki petuah tentang ilmu pengetahuan Menjadi yang terbaik memang tidak mudah Butuh perjuangan dan pengorbanan Dengan selalu berwawasan luas Dan berbekal ilmu pengetahuan Akan menjadi kapal layar menuju cita-cita Nama ini cocok bagi Doro Dengan lagu kehidupan Biasanya perkutut ini identik dengan katuranggan perkutut Panguripan 21. Adinata Yang artinya paling unggul Nama ini cocok apabila perkutut Ndoro memiliki petuah tentang derajat dan pengasihan Menjadi seseorang yang selalu dapat diandalkan dan menjadi pantan hidup terutama di dalam lingkungan sekitar Namain cocok bagi Ndoro yang berprofesi sebagai tokoh masyarakat biasa perkutut ini identik dengan kekurangan perkutut putih mata merah Sogggo Ratu 22 Atmajaya yang artinya kekayaan hidup Namain cocok apabila perkutut Ndoro memiliki petuah tentang kekayaan dan pangkat Hidup memang tidak memandang harta Namun pentingnya menjaga hati kita dalam hal-hal negatif ini cocok bagi mendoroh yang berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha Biasanya pertentukan ini identik dengan keturangan rondo semoyo 23. Cokrojiyo yang artinya roda sak Nama yang cocok apabila perkutut Ndoro memiliki petuah tentang akar kaib Orang-orang yang berguna adalah orang yang bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya Nama yang cocok bagi Ndoro yang berprofesi sebagai takdib atau ahli pengobatan Biasa perkutut ini identik dengan keturangan perkutut kalacakra 24. Adiwarna yang berarti indah sekali Nama cocok apabila Perkutut Ndoro memiliki petuah tentang pengasihan dan wibawa Nama cocok bagi Ndoro yang berprofesi sebagai pejabat pemerintahan Biasa perkutut ini identik dengan katurangan perkutut secepsi 25. Adiwangsa yang artinya mulia Nama cocok apabila Perkutut Ndoro memiliki petuah tuah tentang ilmu pengetahuan namain cocok bagi Ndoro yang berprofesi sebagai guru biasa perkutut ini identik dengan katuranggan biksu walehan 26. Bismoko yang artinya calon luar biasa namain cocok apabila perkutut Ndoro memiliki petuah tentang derajat dan pengasihan. Namanya cocok bagi Ndoro yang sedang mencari ilmu pengetahuan Biasa perkutut ini identik dengan keturangan perkutut Candong Nugroho 27. Bagio yang berarti bahagia Namanya cocok apabila perkutut Ndoro memiliki petuah tentang kekayaan dan pengasian namain cocok pertindoro yang telah menemukan hakikat kebahagiaan dalam dirinya biasa pertutut ini identik dengan keterangan perkutut junjung derajat dua puluh mono dengan arti bersuara besar namain cocok apabila pertutut doro memiliki petuah tentang pengasihan. namain cocok pertindoro yang berprofesi di seni tarik suara Biasa perkutut ini identik dengan katurangan perkutut ponco sudopaxi 29. Pastika Yang berarti kristal Nama yang cocok apabila perkutut Ndoro memiliki petuah tentang kekayaan dan pengasian Nama ini cocok bagi Ndoro yang berprofesi sebagai pedagang dan biro jasa Biasanya perkutut ini identik dengan katurangan perkutut talang emas 30. Gita Yang berarti lagu suci Namanya cocok apabila perkutut doro memiliki petuah tentang pengasian dan derajat Namanya cocok bagi doro yang berprofesi dalam seni tarik suara Biasa perkutut ini identik dengan katurangan perkutut ikat emas Itulah ketiga puluh nama burung perkutut yang bisa Doro berikan untuk perkutut Doro. Dalam tradisi dan budaya Jawa nama-nama tersebut bertugas mengandung harapan dan doa yang bagus untuk para pemiliknya Ketiga puluh nama burung perkutut tersebut juga berasal dari bahasa Jawa kuno dan Sanskerta. Saat Doro memberikan salah satu dari tiga puluh nama burung perkutut ini maka secara filosofi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 Kali-kali sehingga betul Melting samping